specific things affect the way we behave Aku merana, merana, merana bila kau pergi aku. Men... Aku merana merana merana tanpa cinta. Kasihku tinggallah di sini temanku. Selamanya sampai nanti aku menutup mata. Aku merana merana merana bila kau pergi. Aku merana.